Oh mm -hmm. lagi di jalan kolonel atmo tepatnya di ini samping ya samping Bang Permata jadi ini aku mau makan sore sore gini mau makan model nih model Kak Bandi ya yuk <laughs> nah ini Kak Bandinya ini modelnya udah legend banget udah dari tahun berapa Kak udah puluh, berapa puluh tahun oh, baru 2004, 2004 berarti udah 10 tahun lebih Nah, yuk kita order. Biasanya aku makan model gendomi, gendomi di sini. Yuk kita makan. Ini gendong mie aku udah jadi Makan dulu hmm. Jadi di sini tuh Ada model ikan juga Ada model gendom Tapi aku selalu order gendong mie jadi bisa kita tambahin sama mie. Namenya bisa pilih juga. Mau yang mie kuah atau mie goreng bisa. Harga kak? Harga yang ini berapa? k k Kalau model Pak, model gendongnya Pak. Enam k rp k <laughs> jadi harganya kalau model gendom aja itu 6k kalau kakaknya terus kalau mau kalau mau plus kalau mau plus mie kayak gini harganya 9k yuk kak oh model model iwak 8.000 ada tekwan juga kak hmm, ada takwan juga Jam bukanya dari jam 9 pagi sampai jam 5 sore, tapi biasanya jam 3 sore gitu udah mulai habis sih. Jadi buat teman-teman, kalau mau mampir ke sini, kalau bisa sebelum jam 3. Model gondomnya gendom, ini crunchy banget. Gede garing Ini model gendumnya Garing banget sih Harus cobain Hmm Ini kuahnya mantep banget. Tadi dicampurin sama bumbu indomie juga, makin sedap. Nah untuk minyak sendiri, kalau teman-teman mau tambah mie, ini bisa request juga mau setengah matang ataupun matang. Terus ini cabainya juga mantap Nggak lempar dua hmm. enak banget sini, ini ini lemaknya udah main-main nah udah habis Komen di bawah kalau kalian udah cicipin. Dan klik logo lemaknya untuk subscribe di kanan pojok sini. Dan untuk video menarik lainnya di sini. Klik juga di sini untuk video terbaru lemaknya. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.